Makanan di meja mejanya jangan dimakan. tapi jangan sampai kau. Sayangku pada aku aku cinta reno pada pada orang cinta